Tajamitov di dalam Ticangcing, ticangcing sutra, Siti Gabah sutra itu biasa selalu dikatakan dalam 49 hari eh, apa yang harus kita lakukan sebagai umat atau misalnya orang tua kita meninggal apa yang harus dilakukan sih dah, ulang echohami mikya. Ha. Jadi coy mi ki ane bermanfaat bagi orang yang meninggal. Kami keto bermanfaat nih. Ha. Contoh ah uh, orang Medan lang keto kung cokong teh. Ya kan? Dio Medan lang kung ke keto cokong teh. Nama kung tuh keto cokong teh. Orang Sumatera Utara JPG. Cukong tek ni agak spesial tampuk, uka bos ah habis tu ni kena i cukong tek ah tapi wakina ni kong si ayung hut kau eh tek ah ya boh? kalau tradisi eh cukong tek ya pasti bos siang lah contohnya tong kim lagi viral oh ada safety box oh lain bin tuh i e kim tiaw ah Uyen hel bauak guanpo, ada safety box isinya emas batangan. Oh, ada apa ya? Kursi pijit. Waduh. Oh, Luar biasa ini. Ya, itu co kongtek ah. Si untuk walang. Um si co kongtek untuk si lang. Kami suka do co kongtek untuk walang ini, karena co kau kursi pijit yang co tua chua walang, itulah lu cukong teh hoi lo maksudnya lu kaya bayi kursi pijit mana lo, wah ini mah tahan lu lo, jadi lu cukong teh hoi la lu berdana sama dia, eh uh, Wei Lang kok suhu, suhu apa? Wei Mama tan capek, makanya was siok kursi pijit pijat hoi, makanya pijit pijit cekelu, aku si Lang main pijit dia lah, ini kalau kau a pijit ini main si lo, he? Jadi nansi kan? Lulang lang a tradisi sama agama Buddha itu apa? Keng o. Tradisi suhu kinaji kong a Thai ho, lu lang pai tua uh, bei kong e lang, pai eh kelenteng lai, eh uh, kelente lang, lu mai karena wa kinaji kong si agama Buddha e. Eh. Jadi agama Buddha dalam sijab kaujit, lu ai cho kong de a lu e itu lo karena me fangsen Aceh lagi tsunami ya, si junah. Kuala Langki Aceh fungsena. Tahu-tahu Aceh bocia. Wah. Import dari Medan. Ha, import pesan burung dari Medan bawa ke Aceh seribu ekor sampai Aceh tinggal 500 ekor. Itu mah bukan fungsena itu fungsina namanya. Terus, lang fang fang burung pipit. Burung pipit emang siapa yang makan? Emang cak burung pipit aja, eh? Ubok? Ah, makanya. saya so, kadang-kadang kan, lu lang sen itu sudah salah konsep. Eh, fang sen eh? Saya kipas, saya dah. Ikan lele, eh, orang Thai si ya? Ah, lu eh? Saya kayak Tapi, eh, kilo B, ay pun, eh, ucu, eh, kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Contoh lucak cipak ceng aihibe chai diam. Ai be hului ceng lu teki be ikan lele. bo Itu namanya ai sai mungkin be asigo lo. Ha lo. Ah, itu baru kau gara-garatan, ang lue kian, tanja. ang si, gara-gara itu berarti tidak ada kebijaksanaan, ya, yeah? selain function rulang saya coba ini cetak buku, cetak buku, cetak buku kadang-kadang buku sembahyang Nah, Sebenarnya, tungkim anice buku sembahyang. Oh, walang sekarang sudah lagi menata susun ulang anice. Tama lu, diem tas susun pusafayan. Oh aja sudah banyak kurangan di belakangnya kan? Sudah banyak salah. Jadi, makanya walang sekarang lagi menata kembali untuk cetak ulang. Cetak ulang, soilah king cek. Ah, emang luang luang, Kewi cetak ada lagi yang dibawa fotokopi lagi, taruh di wihara itu tak bagus, bohong jadi saya ingin kan, lu ay wihara oh wihara ay in kami kong oh. main luan-luan fotokopi, sembarang fotokopi nanti sembarang taruh aduh jadi terbuang-buang iya kan, Kas. jadi mendingan contoh i king cek, yang thai dia lama-lama kalau walang di Batam pulang si B mesin giling kertas digiling atau dipotong-potong pakai cutter dihancurkan baru diantar ke daur ulang mai citiu citiu botan ie king che lang thai kaki pasai, pau belacan, pau chan pao kiam hu mai zui gu ju ge ye ya ha soi yi king che ani je bo yong tio ha ai potong-potong se se sangki daur ulang kai jual boleh di daur ulang mai utuh eh, mai utuh, kayak ulang iung inspandok, ada gambar muda, cina boho juga, amin tu. Tani sampai sepando lo belum nambuang di tengah jalan, jadinya nggak bagus, ya. Selain itu kalian bisa bikin hamil nih, nah, contoh wihara lagi bangun, ulang dana wihara, dana wihara isi cun lu ais ya, puisi nelangnya mie, asih ni mana mana wihara uco ciao tua. Ada cowok tiang tengah, silang tengah, si lang yang saya tiang yang gak tiam loh, mesti si yang gak di tiang. Wala nggak si lang tiang tengah, itu siapa? Iku, itu artinya sudah meninggal atau almahum atau almahuma. Jadi tiang kan makanya tamahan suhuah, pas kip beras taji bei miknya. Ucikai umat langsung kawat cegat pikir pikir saya mau nagi utang oh ternyata mesilo imunya suhuah ya. wa mama wa cagung si si jam ni dia tuai cewah tau me ah le cipeng menurut lang kio bo menurut sebelah sini menurut lang tuai itu cewah tau lagi boh. tak tak ni tuai itu cewah tau bo cipeng kio boh. ai chow chow karena si Capni kan bagi kehidupan manusia sih, si si empat 40 tahun. Kalau walangnya Cosen terjatuh di alam neraka. Satu hari di alam neraka itu no ceng cipak gue Capni ya. Makanya kalau lu lelangnya cokong si cipak nih ya lu tak tani itu aja ke Ciawtau. Aih. Mana-mana wihara uco Ciawtau lu lelang ke Aikipun ya. Boru boju cuo qiao do bu mia an bo ni mana mana u wihara cuo qiao do ai ki bo wihara lu po mia berarti i karma bai u chi ya lo Tempun. jadi u lang asua ah, tang baru lai cuo qiao do ka ban leo ha jing lu lang biasa u baca jing ada bilang ma chi hun ne Wah si lang baru Makanya Namanya pelimpahan jasa Sebenarnya lu yang tua. Ha eyang Tapi eyang kan karena masa hidup pengabdian untuk umat untuk kami coba tangan ya tetap aja lancu umat boleh pelimpahan jasa contoh dio kinaji di we lamoi suhu we mama we apa kalau cus si cuo lang le we lang pelimpahan jasa u eng meh ura lu tataji diam king pelimpahan jasa tanci kailanga ie hokki ie hok gua julai julo Makanya lu lagi najaju, juho ah njahe luwe hamik luwe suna luwe cucu cicit. Ah, tataji kelu lu yang kengholua, lu njahe nialo. Ah, ya Allah, karena lu nggak ngerti, lan njahe yang ngerti. Ah, kalau arahat, you melihat kehidupan 500 tahun yang lalu atau ke belakang, kalau walang bupe. Ya Allah, karena kita ini masih umat awam. Ah. Kalau lantung kim si, si arahat, si tahu si eh. <laughs> lohan ko Si aliyang eh, bu siang Tapi kalau lohan ko kan, lohan capai arahat Walang umat kadang-kadang masih siu gawah Sok-sok pintar Mia, ah. waduh aduh ini celang ah Eh suhu ah. itu bantai jinadamu arahat lo Aku ah, cakap baru, jika umat lah ah, ah si umat Ucikai thai kok air suhu, ah. bangun wihara, Ia umat ta lai ka suhu kong. Ah. Suhu, ah. itu suhu arahat lho, banteng itu arahat lho. Berarti gua kaya kong, oh berarti lu si khutco lho. <laughs> Karena kan, sejak monee foe eh, jaman lah, murid mencapai arahat aja, iam cahil lho. Si air khutco kaya kong, kong lu si arahat dia lho, oh, oh iya lah, oh iya lah, oh iya lah, berarti lulang umat suhuah lah, bantai jinadamu arahat berarti hucok soi lu lulang lah, lulang umat, muntang kei gao kei kyang lah, pungi esay kei cia, wah muntang kei kong bantai jinadamu aja lu muntang kawalang isi arahat ah eh, ini umat yang Memberi tittle lagi yang hebat lo. Kalau Kong umat lah nangsi, makanya hut kau namanya. Kalau Kong, tan cengci, cengci ce si itu ke kebodohan Kebodohan dohan. Kebo dohan itu sebutu apa? Tidak boleh Ah, so itu umat jangan sok pintar. Sok pintar itu karma buruk juga. Apalagi kadang-kadang, sering dengar kan, eh suhuah. Huh? Lengkong ho, lengkong lagi lho. Aku bilang, ang cua sih lu lengkong. Sudah hak hud dia aku bilang, lengkong ho. Suhu, lengkong ho, suhu lai besai anti-jang wang pusat, tapi anik khalilong jangkui lah. Mati lah, ia anggap tayo jangkong wang pusat si kui ong lah. Lu kwa lah. Lu kwa lu kong cikgu walo ay lo teh gik lah. Aku kwa lu kong. 阿鲁人本身的 padahal kalau lu diam terima 28 manfaat sudah ngerti makanya ulang sifo u Hami suh thamat suhu air mulu lang cahoto air tak tani jowo karena gua kau elang masyarakat elang rata-rata ikal kalu konggo cahoto jau sani toho iko, ditepo rata-rata ikal konggo nggak kong. bo kok kong, boh hut kau e, pandangan msi ane terserah kalau lu pih tua pekong elang pih tradisi lah lu ay cahoto sani saja ya terserah tapi walang hut kau ya. E, Tak tak nih, tak tak pai ai cow. Bahkan kalau perlu walang tak tak jit. Contoh lu lai wihara, oh lu lai pai pai. Ingat, lai wihara pai pai ai jadi umat Buddha yang benar-benar Mai jadi umat hamiah. Umat Buddha cung-cung ah. Ya, Lai wihara tiap ngacung-ngacung tancap, teng. Itu umat Buddha. Ha tampo tampo to Likiu Uh, wae eh, <coughs> ujian dan khotemi ta kai lang selalu mohon anice makanya wa yang dia langkong wa kalo quanin pusae be ya ya kibras be sa wa, wa kong, Ki bay, liap, pengko baru bo kuje kalau terima, loh, langai eh, bingko, hai eh, kabulkan tiga permintaan cimpaim ya. Behop, wah, isi intu si, tuh umat Buddha asuransi loh. Ah, lu lai, eh, oh, jadi umat Buddha yang betul-betul umat Buddha. Lai wihara, Oke, okay. ini lain umat. Ha. Undang si, Lai Wihara kan. Ih, bosio rasanya kayak mak tumis kangkung, tak, tak pakai garam. Dia sio sio lo, cuma lu sio mai Kalau mai oh, sio berlutut di depan Buddha masih mohon, mohon, mohon, mohon. Lu kalau tiap hari memohon tan permintaan tidak terkabulkan. Lu pasti kecewa. Pindah agama. Tiba? Karena lu lang bukan umat Buddha yang sebenarnya. Kalau lu benar-benar agama Buddha yang sebenarnya. Lu pasti tahu. Hari ini gua memohon. Kalau woy karma baik mendukung. Mungkin dia bisa matang cepat. Tiba? Jadi lu empat. Cok karma baik. Lu gimana bisa matang itu karma baiknya. Tiba? Lu empat lah itu yang cake Ha, orang lu keng. Ha, su, la, keng lu keng kan, lu kan. Lu lang, lu kan. ai, kan. mei, jepeng, sutra karma beda. Soi wihara. 你不要跟我說 師父啊, 免給他了啦, 人吼, <笑><笑> Padahal kalau lu cekai Umat Buddha, ayo mangga, wah kayak mangga. Kalau lu cekai kayak endoh lah, madewo. Ah, kalau like? buktikan lu simbol ho, apa aja? Like. Misong sih na, lu kipasat, ah, lu langsca cuy, langsai ucap bawang, contoh, kipasad. ki kibeh bawang merah 100 gram. Ih tau ke begitu, wat tau isi con lu isi wang. Ke, ke, ke curi no sali apa? Uh. 還說笑啊 Iwah kayak AI AI masih kayak AI jam ini <SILENGALAN> kaget saya. <SILENGALAN> katanya ciace saja nih masa tong ciu pia bo lai nia ha iya ni meh bo lai dia bo irit mah dia bo makanya undang sia lu ciace cui ciace bo zuih bae nin ju dia bo lu ko kala kala sama hege gu lagi lu gu ciace ciaci hilang lagi ya kan? Saya lagi narik caca, eh latihan, walang e cinta kasih. Huh? Walang e cinta kasih, Oh, kadang-kadang, lang, contoh, misalnya, lu layak, wihara. Kadang-kadang mungkin, lancung tiok, pengurus, kau walang. Lu, uh, iya, biasanya, ania, ania. Ah, lu pasti, undang siya, siu kia. Hmm. Oh, kau main lah. Oh, apa yang kau main layak? Gara-gara, i mungkin datang ke wihara, kah? Ditegur pengurus, kan, misalnya, kah? Wah, apa yang paling layak? Patih woh lu lai wihara lu pengurus Tapi kalau lu lu kebijaksana orang Lu lu kurang ngerti. lu si, kalau Ini free of charge dia, lagi lo, karena latihan, latihan undang makanya umat kadang-kadang tujuh miknya kan, kalau lu memiliki beda, so undang you muka itu muncul dari leni dalam hati. Ha. Oh, so ya umat ha. Teina, harus punya kebijaksanaan. Itu paling penting. bu eh, si Juno Aduh, kasian, Jinja kasian. Nanti si Wei bilang, saya foto saya kau nih. Bohong dia mikir, orang kuat dia aduh kasian, ya jinnya kasian. Sikap pada lu waktu tidak kemarin sang lu weko kueku ikiboh, gocap, lacap, cicap ya masih ingat enggak? Masih? Gocap, anjua, Lakcap, anjua, cicap anjua, halu kan? Suhu kongkong, langsung kembali ke suhu lu, yo gochapeyy itu tidak极端, 当时你不要看五十, 有十五回, 有三十回, 有九十回, 有八十回, 有八十回, 所以, tidak bisa dibatasi, Tidak terbatas nyawa hanya sepanjang 今天我們五十歲了 Lampu merah dia uloh, lampu merah dia uah, cicak huayam itu uah, gitu, suh-suh si, jus-suh. Si. Iwi tongki melangih rata-rata umur itu lebih kurang cicak 70 tahun aja. Eh, anjuran sunyi lang, eh, ngerti ibu. Lain, cuy, ini hitungan matematika. Ha. Zaman Buddha, Buddha umur cepak dicap huay kan? Tio, eh, Buddha apa yang huay? Ananda cepat dicap, hoi, cepat dicap kali pecap, eh tambah pecap, no pak, bagi dua rata-rata umur manusia zamannya Buddha Sakyamuni hoi. Di dalam sutra dikatakan setiap 100 tahun umur manusia akan turun satu tahun, batas, batas umur manusia akan turun berkurang satu tahun. Buddha lahir di zaman dinasti Song, Song Chao sih Song Chao sampai hari ini 3.050 tahun. Jadi aslinya Buddha itu sudah berumur 3.050. Artinya umur manusia dari zamannya Buddha sampai sekarang berkurang tuh 30 tahun.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 diterima eh, di telepon sama bante uh, suhu bante Jinadamo udah meninggal. Oh iya. Anj terima musikong. Eh, kami suesi ya. Kami suesi lagi yang betahan. Ya, wah pasisi lo. Tio ba? Kan musong sen lu lang rata-rata situ alang asal lu terima tio lu berita pamili hamang. Kuisi na ibu gitu terima tient wasi. Eh, kami suesi ya. Kami baru khotoi. Tio ba? Karena lulang masih tidak mengerti hakikat kehidupan ini, Buddha udah bilang mah hidup tuh anice. Panjang umur kita seberapa, sepanjang napas kita, makanya bisa berbuat baik, cepat-cepat berbuat baik. Kolai, kembali, si Jakauji, Eicho, Kongte, Eicho Hamik lagi, boleh, eh, berdana makan kepada Sangga. Nah, ke wihara Saya berharap dana harus Vegetarian Wihara Itu ya. pun usia ho, dana vegetarian. Karena di wihara Tempat yang suci Kalau mau makan Keluarlah Keluar. Terus Dana jubah kepada sangga Boleh juga Terus ambil duit Orang tua duit, Beli sembako bagi ke panti asuhan, panti jompo, ya orang miskin, ha, ya, terus, uh, contohnya pagi-pagi kita beli sembako di pinggir jalan kan banyak tukang sapu mah, ya, ha, itu kesempatan, apalagi lagi ulang tahun, wah, kalau ulang ulang tahun, nah, ulang biasa cocok. Misalnya lu e mama ulang tahun, cicak hoi 7 tahun, 7 tahun, tahun. Biasa rata-rata lu lang pasti undang ani jelangan, ke restoran, makan apa? Seafood, oh, Lu sui lo. aslinya lu e mama esai uang ke 8 ya. Tapi gara-gara cicak hoi ini ya, ke ceng toh eh, meja, cipak eh, mak makhluk, lo ke sui lo kepiting kui udang kui siput ah cucut gonggong Ha cipak cipak kali cipak to. Waduh. Aslinya lu mamak Karena ci cak Cicak hui sih jun, lu cia lah nggak, sah sen. Soi Batam suhu tiang menasehatin umat buddha kalau lu ulang tahun nih sih junah, eh angco-angco, teh hid, beli nasi kotak nasi bungkus lu. Oh, lebih panjang aku cu ya makanan. Ah, paujepaujepau, tukang sampah, pemulung, ini cie lu lebih bagi. Ah, kalau perlu lebih ke tampok ang pau lah. Cibantun, nah ya, Cibantun kan? Iya, saya kok belanja Cik lagi. Dia ya ah, Cilang cepau bagi bawa mobil nyetir pagi-pagi, pasti banyak tukang sapu. Eh, ya. ya ah, jadi lu bagi nasi kotak. Habis nasi kotak, lu aja pelimpahan jasa. ho amang, holue mama. Holue mama, kalau karena lu lang ulang tahun, nah, namanya gitu, munande hari bencananya orang tua kalau salah salah melahirkan walangah lue walangai mama meninggal, Tiba -tiba? makanya hamisu lu ulang tahun teleco happy happy berbuat banyak ke, uh, pembunuhan selain bagi nasi kotak ho lu kibeh chongsen ke fangsen lo oh kibe hua dia pelimpahan jasa ho lue mama Haluai mama eh, ingin cinta cu, kaki haluai ingin cinta cu juga. Karena lu lang mungkin selama ini banyak membunuh, jadi lu eh tak tajit pelimpahan jasa Huisheng ingin cinta cu. Setelah itu, angcoa, lu eh cengar, bisa? Lai cengar cce, cce pegiatan, he woh, eh cia cia cce supaya orang bisa belajar belajar belajar vegetarian tapi aceh yang caca aceh cekah tiheng cuit cai hujia lo boleh main caca cepai boleh kalah lo hamang kang hamang caca ni ya bu betul nggak so ya jadi makanya kalau di Medan antolok hujia kuan bc hujia lo aik kami share post kalau mana-mana buka seafood, lu mendang ser, wah kelucong, lu sia, ihciak lu yang tanggung ah, karena lu yang ser ya. Wah, pas sini bingkai seafood aja, tauke tukar. <laughs> Kalau c tiap hari lu ikhame ser, orang cai. Karena walang sebenarnya gini, kami suh hut kau kan, walong kulo lang latihan cai, mau paksa lu lang cai ya? latihan kewo ngerti latihan belajar chei cap goe sai bo ha we langkan bu pian oke dio lu chei go lo Ah, chei cap go go kali lo tan si si orang tai lo dio jadi cace si tujuannya maksudnya walang maiki tai itu makhluk karena hijak ke hijak hu kalau ilusi lue si lu e yang lai cuci si lu kacak boh hijak ke ya I ayam kalau lue anak perempuan atau anak laki-laki yang terlahir, lu berani makan boh? gak berani dia ulan kadang-kadang banyak pembunuhan makanya undang saya ini cailangan tiok kanker Ati undang situ, kami masalah itu karena yin cu, masuk ke dalam tubuh kita jadi kanker. Ya allah, so kalau pandangan Buddha, Budhis biasa cicap go persenah rata-rata si kita gitu, yin cincai makanya kami su, baca mantra tak tadi diam yau sih cuy diam ricu, ya lu telai lima, lu diam asas konsentrasi diam yakin diam, lu diam sako Ikan kanker boki. Tiawah, kalau lu bo yakin ya mai lah. Tiawah, soi di baru benar-benar walang epé. 7 jam sih ke tu yain Soi kinadi su ke hampir saap cap nih. Tu umat, uhe langkeu, tumor, payudara, ilai cu suhu, kong lu yakin boh. Ah lu baca yausu coh. hami i tatajit diam ho leoh ho leoh diam i cui suhu barucuh sama nera kau cap goni si junya to tudu jikai aci macam yanela ituk iq es kuang ah ada tumor oh i ka ni lo, le suhu kei baca yao si jiu lo tatajit baca yao si jiu yung zui lim lim lou teh lai like, bua bua pergi es kuang lagi di singapura Hilang tumornya, tumornya hilang. Jadi, itu kisah nyata punya. Cuman, kadang-kadang kan -kadang umat itu kan keyakinannya kurang. Namo bojo, bisa jauh, jauhnya bu. Kami itu yang masalah. Walangi keyakinan tuh enggak ada, apalagi air ini. Kalau didoain dia akan membentuk satu molekul yang luar biasa. Teh Wah saya ini miknya. umat. Ya kadang-kadang ya namanya hidup yang tua sudah tua dia ulami kan. Halul toai jaga Kadang lo. Kadang-kadang jaga mulut lah. jaga jaga makanan lo. Ya. kembali. Soi kembali cuci kau cinta cecara. Kau lain, pulang esai cok, tata di cok yengkong. Kayak tama, pulang cok yengkong. makanan cok. Hei, lai cok hiu. Dalamnya dikasih beras 7 biji. Baru diam hamil ya. Pin sejan yel. Namu sawatan ta ya. ong sambolai, sambolai hom. Kan lu Namo Sulobo ye, Nandaya do ye, Danjita Ong Sulo Sulo Polo Sulo Polo Sulo Sapo. yang jan yen Ong ye Nang San Bo Ini mangkok air yang isi beras tuju dibawa ke luar depan rumah, taruh piring yang agak datar, jangan yang dalam loh Kalau dalam nanti kena ikui kan nasi seci ibu bempek. Jinjie, che muzi guru kong chio yo luai chuyue yang agak rata. jadi setelah baca qi taocheng ye cuy sama yi bi di depan. lu bo Cuma lu kalau uco penjaga. lu lu jaga tentang tentang kecelakaan, datang, kecelakaan lu boten Makanya, sai pergi kau setan. Nah, kalau wah hukau, mari setan. Ha, nah, gua kasih lu makan, ganti lo? lu. Sei wah hukau hok kau ah, buk ya ku ye. A mi si hok kha, ba di lu cu kong te lu bu hui xiang ho yi. Ba di ai ku lo, kalau lu hok kui kha. Ha, artinya lu cu kong te kan, lu tidak pelimpahan jasa kepada makhluk yang ada di rumah kita. Sama Pernah kejadian Raja Bimbisara Waktu Buddha masih hidup Undang Buddha ke istana makan siang Setelah Buddha makan pelimpahan jasa Raja Bimbisara lupa melimpahkan jasa kebajikan Kepada leluhur dia yang pada masa-masa lampau Waktu malam hari istana diganggu sama hantu Setan diporak-poranda barangnya I Raja Bimbisara tanya ke buddha, buddha apa kejadiannya? I Kong Lue leluhur marah Raja Bimbisara karena lu kontek lu bawa pelimpahan jasa kasih dia. Makanya Walang Mahayana lah bintangnya, keno. siang ci si fumu, huh? buddha, atau uh, orang tua tujuh kelahiran. Koleh le jian cheng zai yang kita lakukan adalah mencari orang yang sudah mengajar kita, yang telah melihat kita, yang telah memotret kita, kan? Jadi, orang kita bagi-bagi, so iya. Kalau secara tingkatan dua, dio alam kelahiran, Manusia itu susunannya nomor 3. Baru keempat itu apa? Alam binatang, Kelima itu alam setan, Keenam baru alam neraka karma. E Artinya manusia itu di level ketiga loh. Hantu itu di level kelima loh. Tapi kok lucu gitu loh. Manusia kok bisa takut hantu gitu. Saya kadang bingung juga itu. Kami Hamis ulang itu aku ya. Padahal ingkainya sih. Lang kalau kuat itu langkan. Eh kui kalau kuat itu langkan. Ipun kian. Iya. Ipun takut sama kita. Karena ku ya. Uwe kui sih. Sese baby kecil aja. Jadi kadang-kadang, iku itu sangat kasihan. Kalau lu langsung lah, kina ji kalau walang eh lopelau bu akong ama cokui ya. Ah, lu tak tajid ay cok yang kong, hei cebok. Karena lu langkian ya kong. Ah, kau lai suhu ah langkong ho besai cok ah. Nah, lu tahu tidak lu? Lu langen karma penghalang. Ya ah. ubok, karma penghalang. Soil belajar agama Buddha itu kadang banyak karma penghalangnya. Ah lu kalau ngerti, tidak ngerti, tanya ke suhu. Tapi tanya juga ke suhu yang memang bidangnya. Contoh i suhu yang bidang meditasi, lu gemui suhu. Suhu aja lu siang cantang, cuac ciong a. Ih Iya enggak. Benar kan? Ya iyalah suhu si dia bagian liangkeng Lusu suhu, suhu meditasi yang baik, gua aja nggak ngerti. Bukan bidangnya mungkin. Jadi mesti ulang ngerti. Tanya juga mesti ke orang yang ngerti itu. Nah, kalau contoh lu tanya ke suhu, suhu, lang kalau kuisin, ayang cuah urus. Nah itu saya ngerti. Oh lang kuisin biasa ikut intan, ayak diam amitofo, diam pe, diam cengkot. 十二點正 Ha, kasih pasir, ha, keni, da, uh, cici, dahi, ha, kening, dahi, kening, tenggorokan, ulu hati, dia ku sa tiu cowlun, pangua simpuatau. So ya, aduh, pelang baru curi kue. Tanjung pinang masih aneh, kau cap saya, kau cap sa hoe ama, diam hut, diam kui, diam jis. Oh, yebin pi wa jun cun kah mukanya lebih cantik dari orang waktu, waktu, waktu saat dia hidup itu tuh si diam amit hovoi kanghu kalau lulangnya diam amit hovoa betenge wakulukong. tidak akan keras terus kalau hut kweha siang hot tuh si mai pak formalin lo nih pak formalin boho uleh ngomong suhu langsir boh pak formalin tan eh cawo gong bohnya kau tiacya boh pak formalin sama sekali Cuma bopak formalin kuat Kuaca lo ayo pang lo. Lapis pertama kasih tepung terigu. go Dicap goloi tepung terigu. Supaya dia memblok. iya cuy ya si Kan elau Kayak taruh terigu dulu. Lapis kedua kasih tepung kopi. Tepung kopi kan dia bisa nyerap bau. Lapis ketiga kasih tepung teh. Bisa nyerap bau. Lapis keempat baru kasih Serbuk cendana, dia bisa menimbulkan bau harum. Baru kasih busa yang dari tepung, eh, dari dalam peti Taruh badan jasmaninya, baru kasih taruh daun pandan Satu minggu, bo bun teh, bo oh. Belajar ya, ingat, ingat Tepung, kopi, teh, serbuk cendana Baru busa yang ada di dalam peti sebelum taruh tepungan harus diangkat. Ibu sana baru kasih jenazah, terus kasih pandan. Nah, pandan ho baru kasih kwan hio. Eh, wotongkin si Eka, lu langsih supaya opai eh. Yosi ya, Kalau lu. papa mama, kalau misalnya sudah parah, jangan taruh di rumah sakit lagi. Karena rumah sakit kalau dia meninggal walang bopian dia tofope kau cap di lu kunchu paling no sudah tidak tertolong ngapain dipaksa di ICU lagi karena orang tua dia lebih akan tenang meninggal di rumah sendiri barusan kejadian juga Pekan Baru umat di rumah sakit Singapura tiapo ha besi-besi ya, Lui mama si eksirio karena dia di Singapura imkan guan makanya kami pau puai kilo Pua pau puai kilo dari Singapura saya kau pakai subuh langsung meninggal Kui kaila loh waktu dia aneh lalana Undang si ya dia suka ki luar negeri adeo ya <laughs> pengobatan di luar negeri sama saja namanya kilo kuncu ya tetaplah Soye sangho meninggal di kaki Chulai lo, tidak di rumah sakit. Ya, di kaki Chulai kan, kalau sulit, begitu orang tua meninggal, orang diam songkai diam, Amitofo diam, tai diam cing kau jabih diam Soi ya luai papa mama kalau begitu kuisinha, lu mai kha tian ho rumah dukah seng. Jangan kha tian ho wihara eh. Silang lang tau ha man. 死人頭的意思就是<笑> Aika ini Kalau lu ya, waktu itu lu mama langsung zoom Kalau elo Jadi Ya, ya. Yeah, kalau ai tanya, lu jalan kan, Mai tanya, so, dikong, si cara agama Buddha. Kalau lu kinerja tradisi Lu kimchua, cuacu, bijit, ya, terserah anda, ya sama kemarin suhu kalau langkong, walang umat Buddha, hai, ai diam amitofo rajin-rajin baca amitofo tapi kalau lu mesti agama Buddha, lu aja bacakan tidak apa-apa, umat Buddha. Kalau lu bukan umat Buddha rasanya lu baca amitofo tidak ada artinya memang tidak usah tapi walang umat Buddha lu ay diam amitofo hamisua karena supaya lu ay biasakan dia ay biasakan kalau boh lu pasti cuek miknya pegang gim jek miknya ipuat tua dia lu liam hamik nih pasti copot-copot mati bapak kau dia karena lu tak terbiasa tapi kalau lu sudah terbiasa, lu pasti jatuh amitovol. Atau lu lagi bawa mobil, mendadak rem, amitovol. Dia Tapi kalau lu empat diam kan, lu pasti diam copot-copot. main mati kau mati kau. Ha. Coba. Dia Itu harus dibiasakan. Ya. Jadi kini suhukong di dalam lingkungan wihara umat Buddha, lu rajin-rajin diam amitovol lo. Walang aja ay diam. Apalagi lu lan. Dia I ter. 菩提一切 Namo Sang Adi Budaya Namo Budaya